Doa Malam Katolik sebelum tidur. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Amin. Ya Allah Bapa di Surga, pencipta langit dan bumi, terima kasih untuk segala rahmatMu hari ini. Terima kasih sudah mencukupkan apa yang menjadi bagian dan berkat kami. Hanya karena berkat penyertaan Tuhan, aku dapat melewati hari ini dengan baik dan menyelesaikan segala pekerjaan dengan baik pula. Aku memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan atas semua berkat dan pemberian yang telah Engkau berikan. Sekalipun masalah sering datang, serta hidup tidak mudah, aku tetap bersyukur karena aku tidak mempunyai alasan lain untuk tidak bersyukur atas segala berkat kebaikanmu. Malam ini, aku menyerahkan istirahat malamku ke dalam tanganmu. Ya Allah Bapa, biarkan kiranya tidurku dari segala hal yang tidak baik. Jauhkan aku dari roh-roh jahat. Lindungilah aku. Dan orang-orang yang aku kasihi dengan kuasa darahmu Biarkan kiranya kasihmu Yang akan memberikan esok hari penuh harapan dan sukacita Izinkanlah besok aku bisa bangun dalam tubuh yang sehat Sehingga aku bisa memuliakan namamu Amin Bapa kami yang ada di surga